Oke, semoga beruntung, dan kita lanjut saja ke videonya, let's go. Ini adalah kelanjutan dari episode pertama, bagi kalian semua yang belum menonton episode pertama, gue saranin untuk menonton episode pertamanya, agar apa, agar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode pertama, kita lanjut saja ke dalam film pendek Free Fire episode keduanya. Yaudah, gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode keduanya. Yaudah, let's go ke dalam film pendeknya. Berah, <tik> <tik> aduh, aduh, aduh, udah jam berapa ini? Eh, udah jam 7 Waduh, si Kelly udah bangun belum ya? Yaudah, aku langsung saja samperin dia. Kan kita mau ke pantai gitu. Yaudah. Aku langsung saja samperin sekali sekali itu tadi itu tidur di dalam. Yaudah, aku langsung samperin aja. Let's go. Jah. Elah, dia masih tidur lagi. Waduh, waduh. Kalau aku bangunin, aku nggak tega. Tapi mau gimana lagi ya kan? Takut kesiangan gitu ke pantainya. Yaudah, aku langsung saja bangunin. Hei, bangun. Bangun. Hei. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Bangun, woi, udah jam 7. Woi. Woi, bangun. Aduh, ada apa sih kamu bangunin aku? Eh, kan kita mau ke pantai. Kamu nih gimana sih? Oh, mau ke pantai. Ayo, ayo, ayo. Bentar aku minum dulu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mana ya minumnya ya? Ini minumnya. Oke, okay, oke, okay, bentar ya aku minum dulu. Oke, okay, siap, siap. Ah, segar, segar ini kalau minum di pagi hari ya memang segar ya kita langsung saja pergi ke pantai loh kita nggak mandi eh kan di pantai kita berenang ngapain mandi Oh ya juga ya udah yuk kita langsung ke sana capcus Oke okay. Oh iya ngomong-ngomong kita kan mau ke pantai nih Iya emang ada apa kamu punya mobil nggak? Kelas punya dong, ya kali ya kan kita ke pantai jalan kaki Pegel nih, pantainya jauh lagi Oh gitu, udah, mana mobilmu? Bentar, aku ambil dulu di parkiran oke? Okay? Oke okay, oke, okay. aku tunggu sini ya, awas kamu lama Enggak, santuy santuy, udah, aku ke parkiran dulu ya Oke okay, siap bos Oke okay. Oke ini Kelly mobilnya udah sampai. Wih mantap juga ya mobilnya ya. Wih jelas dong. Ya udah kamu langsung saja naik daripada kamu ngomong terus di sini. Oke siap bos. Laksanakan bos. Nih aku udah naik nih. Oke oke. Kamu udah siap belum? Kita ke pantai. Oh tentu udah dong. Ya udah buru dong kita langsung saja skuy Oke oke. Sabar sabar. Kamu nih orangnya nggak sabaran gitu ya iya dong aku nggak sabaran pengen mandi di pantai Oke berangkat ya Oke gas ken Hai pek-pek-pek-pek-pek jah-jah-jah-jah-jah-jah mobilnya mogok Waduh, kok bisa sih? Nah, itu aku juga nggak tahu kenapa ini. Aku ya, bisa mogok ya? Oh iya, kamu udah isi bensin belum? Udah, udah full tank isi bensinnya, tapi kok masih mogok ya? Kenapa ini ya? Mesinnya kali mesinnya. Waduh, kalau urusan mesin sih aku nggak ngerti sih. Ya udah, cek dulu ke depan. Oke, oke, aku bakal cek dulu ya. Iya, sana cek, cek, cek. Aduh, bingung aku ini kenapa ya. Aduh, aku juga bingung. Aku juga kan nggak tahu apa-apa ya kan? Iya, emang kamu nggak tahu apa-apa. Aduh, aku bingung. Aduh, gimana ya? Oh, aku punya temen Dia ngerti urusan mesin-mesin. Bentar aku telepon dulu ya. Oh iya iya, silakan silakan. Aku nunggu di sini aja ya. Kalau aku di luar, pegel nanti. Oke, siap bos. Yaudah, aku bentar telepon dulu ya. Oke, siap. tak ter, Halo, halo. Jadi gini bro, aku nih kan tadi kan bawa mobil ya. Nah mobilnya itu tiba-tiba mogok gitu. Tiba-tiba mogok. Kenapa itu? Nah makanya itu aku nanya, ini kenapa kok bisa mogok? Oh gitu. Tadi pas mogok bunyi, tuk, tuk, tuk, gitu oh. oh iya bunyi bunyi. Oh kalau gitu mah hal yang gampang, kamu pukul aja bagian depannya pasti mobil itu bisa berjalan lagi. Ah yang benar bro. Benar. Silakan pukul. Oke oke oke. Siap siap siap. Terima kasih ya, Bro, udah selalu membantu aku. Oh, gampang, gampang. Itu yang gampang. Oke oke oke. udah, aku langsung saja ketok-ketok ya. Siap siap. Ya udah, dadah, Bro. Dada. Waduh, kalau urusan ketok-ketok sih itu hal yang gampang. Udah, aku langsung saja ketok-ketok. <tuk> Mau ngapain itu? Ini lagi pukul-pukul, katanya si harus dipukul-pukul biar nyala lagi. Oke oh tuh. Gitu. Yo dong Oke okay, udah kita langsung saja masuk. Ayo ayo buru-buru masuk. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya mudah-mudahan bisa ya. Ayo ayo coba coba coba coba. Oke. Okay. Bisa. Wih mantap. Ya udah kita langsung saja capsur ke pantai. Oke okay, berangkat. Akhirnya nyampe juga pantainya. Lihat pemandangannya. Beh, sangat paten sekali. Di sana ada pohon-pohon, di sana ada lautan, di sana awannya biru, beh, paten pokoknya. Yuk, ipaten. Aku udah lama nih nggak ke pantai. Ah, yang benar. Benar, udah sekitar ya 5 tahun lah gitu. Oh, gitu. Aku baru 4 tahun lah. Oh, gitu berarti mirip-mirip lah ya. Yuk, Idong. Udah, kita langsung saja mandi, oke? Okay? Eh, jangan langsung mandi. Kita ke pohon dulu. Hah, ngapain ke pohon anjay? Udah, kamu jangan protes. Nanti juga kamu bakal tahu mau ngapain. Kamu ngomong dulu mau ngapain enggak ke sana doang? Apa susahnya sih ke sana? Oke, oh tuh. Gitu. Ya udah, yuk kita langsung saja capsus ke situ. Ayo dong, ya kali ya kan enggak capsus Yo, iyo, iyo, udah kita capsus ke situ. Oke, okay. nah kalau udah sampai sini, kita mau ngapain? loh seperti biasa dong kayak kemarin itu Hah seperti biasa kayak kemarin bentar-bentar aku ingat dulu Oh kaku kak tidur nih Iya itu kamu tahu gimana sih Oh ayu-ayu habis ini kita langsung ke pantai Oke okay? kita berenang Oke okay, oke okay. kamu nih nggak sabar banget kalau untuk berenang-berenang gitu yoi dong aku nih udah nggak sabar gitu pengen berenang Udah, kamu tidur aja sekarang, mah Oke, oke ya, aku tidur ya Iya, tidur aja sekarang, oke okay? Oke nih, udah nih, udah Oke okay, ya, aku bakal mulai, oke okay? Kamu jangan kaget gitu Loh, dari kemarin juga aku ngomong Aku itu nggak bakal kaget gitu Oke, okay, oke, okay. udah Kalau aku hitung, 1-3 Kamu harus siap Oke, okay, siap, bos 1, 2, 3, udah siap? Udah, udah Oke, okay. dimulai per Oke, udah, udah, udah, udah, udah tiga jam ini Hah? Tiga jam? Cepet banget sih Iya, nggak kerasa ya Iya, gila, nggak kerasa loh parah Yaudah, kita langsung ke pantai, oke? Okay? Eh, jangan dulu, kita istirahat dulu, tidur Eh, kamu nih banyak banget iklannya Iya, iya, tidur dulu sana tidur Hah, gimana sih? Terus kapan kita ke pantainya? Ini udah di pantai? eh bukan maksudnya berenangnya sabar sabar kita istirahat dulu gitu biar tenaga kita pulih ah parah parah udah aku tidur di sini kamu tidur di sana iya iya udah sana kamu oke oke berangkat awas lo ya jangan berenang dulu kamu harus tidur dulu iya sekali kan ngomong oke Aduh, si Kelly ini udah gak sabar ya pengen berenang ya kan? <laughs> Kuning lagi capek nih, kita istirahat dulu baru berenang. Oke okay kan Kelly? Ah, dia udah gak denger. Mungkin dia lagi tidur. Ya deh, kok langsung saja ikut tidur. Aduh, udah pegel, habis tidur kita langsung berenang-berenang gitu di pantai. Yaudah kita langsung tidur aja. <tik> Aduh, aduh, uh, pegel banget sih ini, udah jam berapa sih ini, wah udah jam 5, berarti aku tidur itu sekitar 5 jam Wih banyak bener ya, udah aku langsung saja samperin ke si Kelly, ya mudah-mudahan dia udah bangun gitu Dia soalnya udah gak sabar gitu, pengen berenang-berenang gaming, udah aku langsung saja samperin dia, let's go